Ibu Bapa yang dirahmati oleh Allah, tadi saya bilangkan kita gembira, kita senang semuanya. Ternyata di dalam Rawi Ad-Dibak juga dituliskan: فَحَتَّثَ الْأَرْجُ طَرَابَنَ وَاسْتِبْشَارَ وَسَدَ الْكُرْسِيُ حِيبَةَ وَوَقَارَ وَأَمْتَلَعَتِ السَّمَوَاتُ أَنْوَارَ وَضَاجَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحْلِيلًا وَتَمْجِيدًا وَاسْتِغْفَارًا. فَحَتَّثَ الْأَرْجُ طَرَابَنَ وَاسْتِبْشَارَ dan arasnya Allah berguncang, riang gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW luar biasa tiang arasnya Allah kalau tiang ini goyang, kabur lu semua rupu tapi tiang arasnya Allah ditanya sama Allah wahai aras apa yang membuatmu terguncang kami bergembira ya Allah saya bergembira atas sebentar lagi akan dikeluarkan seorang nabi yang dimana mana arus ini adalah engkau buat karena beliau sayyidina Muhammad saw tuh kita lihat tuh nabi dicintain sama semua makhluk eh ada yang ngomong habib datang ke rumah saya pak pakai celananya kayak orang kebanjiran sejak kapan kuningan banjir kan gue bingung Kuningan, banjir, Cirebon, tenggelam. Betul nggak? Tuh, dia datang ke rumah ketok pintu. Assalamualaikum, kebetulan saya sendiri istri saya, nggak ada anak saya, nggak ada. Saya buka pintu. Saya kalau di rumah pakai kaos oblong sama kain sarung aja. Begitu saya buka pintu, maaf, Habib Rifkinya ada. Yang buka pintu kan gua. Ada pak, silahkan masuk. Pak maaf mau minum kopi, mau minum teh. Gak usah. Dalam hati. Hmm, Alhamdulillah dah. Lagu sendiri dirian Saya masuk ke kamar, saya pakai gamis, saya pakai peci, saya keluar. Begitu saya keluar, dia pelang mau melihat saya. Saya Habib Rifqi. Dia pikir Habibnya gede, badannya bewokan, sangar. Hello Kitty, gak taunya. Lah orang segini manisnya. Betul gak Pak? Uh, laki aja jatuh cinta. Gimana? ya. Yeah. Dia tanya Pak sama saya. Habib. Saya ngelihat di video-video Habib. Wah, followers gua nih. Jih. Habib selalu mengajak jamaah bersolawat, ingat kepada Nabi, memuliakan, mengagumkan Nabi. Apa manfaatnya buat kita? Sedangkan solawat itu adalah berupa doa. Dan selama ini doa yang kita panjatkan, solawat yang kita panjatkan itu adalah berupa doa. Maka Allah, Nabi shallallahu alaihi wasallam ini adalah seseorang yang membutuhkan doa kita. Gua tampol orang tua, gue nggak tampol, gue gerem. Bapak, sholawatnya setiap manusia, hamba seperti kita, betul itu berupa doa. Namun, sholawat yang kita sampaikan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Satu sholawat yang kita panjatkan sepuluh, Allah ganti buat kita. Betul apa enggak? Ini sahabat, bukan? Ada nggak di dalam hadis? Oke, okay. jawabannya dia apa? Habib salah. Oke okay, kalau saya salah saya minta maaf. Ini orang umurnya 73 antara 75 tahun umurnya, udah tua lah. Udah mau mati masih mikirin Nabi aja, gue bingung aja orang. Terus dia bilang, apa manfaat kita memuliakan dan mengagungkan Nabi? Pak, Alam semesta ini kita diciptakan juga karena Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Lu buat apa? Nabi kan manusia biasa. Bukan manusia yang bagaimana? Kan enggak. Nabi bukan malaikat. Dia sebut ayatnya, laqad ja'akum rasulun anfusikum. Terusin. Terusin ayatnya. Jangan cuman sampai situ. Terusin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur wa anta wallahu tu rabbul tuh kita lihat jangan cuman sepenggalnya doang bapak baca ayatnya akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia betul memiliki rahman kedudukan yang sempurna beban umatnya dipikul beban umat dipikul, jangankan kita nih memikul beban umat, beban hidup udah susah. Betul gak? Beras makin bulan makin naik, telur makin lama makin naik, pengen punya telur sendiri rasanya. Kemarin kan begitu, kita bilang cabai mahal, eh nyaut. Kalau mau cabai nggak mahal, tanam aja cabai sendiri. Lah begitu... Nanti gue tanam, gue gak bagi loh. Terus ini. Jangan sentimen Bapak sama Nabi. Nabi itu beban umat dipikul. Kita ini udah susah dalam hidup. Alhamdulillah sampai mati Nabi Muhammad nungguin kita. Sampai ke dalam surga pun Nabi Muhammad nungguin kita. Jawab apa lagi? Habib salah. Oke, gue salah lagi. Gak apa-apa lah namanya juga anak-anak mungkin di pikiran dia orang dia udah tua umurnya lebih banyak dia lebih tahu ilmu saya ngejelasin baik kalau saya salah saya minta maaf bapak sudah lebih berhentilah apa sih yang dicari dari Nabi Muhammad dia sebenarnya nggak ngomong Nabi Muhammad apa sih yang dicari dari Muhammad dia nggak pernah sebut nama Nabi Muhammad Nabi Muhammad nggak pernah apa sih yang dicari dari Muhammad saya bilang pak berkah satu lagi, bapak tolong kalau sebut nama Nabi agak mulia dikit. Kenapa kita memanggil Nabi harus Sayyidina Muhammad, harus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus Rasulullah? Kenapa kita nggak mungkin manggil orang tua kita manggil nama Marni Ujang? Pasti panggilan bapak ibu. Kenapa memuliakan keduduk? Manggil orang tua aja kita mesti mulia. Masa manggil orang, masa manggil Nabi cuma nama aja? Dia rubah panggilannya menjadi Nabi Muhammad, dia bilang. Tapi nggak pakai sallallahu alaihi Wasallam. Terus, Habib, apa yang dicari dari Nabi Muhammad apa sih? Berkah. Habib, saya diketawain bapak ibu. Habib, emang Nabi Muhammad ada berkahnya di mana? Berkah itu cuma dari Allah, bukan lewat Nabi Oh gitu Pak, maaf Ada satu riwayat, saya cerita Imam Bukhari anhu radahu, tatkala beliau lapar Ahlu suffah. Ada Ahlu Sufah ini santrinya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih orangnya 80-100 orang Dalam keadaan lapar Seluruh Ahlu lapar Imam Bukhari ngelihat dari jauh Ada Sena Abu Bakar Sinti Didatangin Sena Abu Bakar Wahai Sena Abu Bakar, aku mendengar tentang ayat Allah yang berbunyi ini-ini. Coba jelaskan kepadaku. Dijelasin sama Sena Abu Bakar panjang kali lebar. Imam Bukhari lapar. Sebenarnya yang ditunggu, kalau ada seorang santri yang datang kepada ashabi Rasulullah, maka mereka akan menanyakan, Bukhari, udah pada makan apa belum? Biasanya pertanyaannya begitu. Ini hari yang ditanya bukan itu. Ada lagi nggak pertanyaannya? Nggak, udah cukup. Lihat dari jauh ada Sena Umar, didatangi lagi Sena Umar. Wahai Umar, aku mendengar hadis Nabi SAW seperti ini. Imam Bukhari pikiran, jawabannya lebih pendek, karena hadis. Yang dijawab apa Mas Sena Umar? Dijawab panjang kali lebar. Perut makin perih. Ditanya lagi Sena Abu bakar. Ama Omar, yang pertanyaan yang diharapkan, yang pertanyaannya itu Wahai Bukhari, Ahlu Sufah dan kalian sudah makan apa belum? Ternyata pertanyaannya bukan itu, yang ditanya, ada lagi nggak pertanyaannya? Sena, Imam Bukhari berkatakan, udah cukup, udah nggak ada lagi, udah Takut panjang Yang dilihat dari jauh ada Rasulullah di depan pintu rumah Didatangin Rasulullah nggak banyak tanya Mau nanya, hadis tanya ayat, gak berani? Kenapa sahabatnya aja ngejelasin panjang lebar? Gimana nabinya? Gak berani nanya panjang lebar? Langsung to the point, ya Rasulullah. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa, wahai Bukhari? Ya Rasulullah, ada nggak makanan di rumah? To the point aja, langsung ditanya, "Ya Aisyah, ada makanan apa di rumah?" Ya Rasulullah, sesungguhnya kami, kita ini memiliki satu mangkuk susu. Coba bawa keluar susunya, diambil susunya sama Nabi, dikasih. Ini buat siapa? Ahlu sufah juga belum pada makan ya Rasulullah. Katanya Imam Bukhari disuruh panggil ahlu sufah, sampai 100 orang dipanggil. Kenapa? Suruh minum. Imam Bukhari makin puyeng, Nih susu cuma semangkok, disuruh minum 100 orang. Beak ain, Beak udah. Minum semua nih sampai kenyang ahlusuffah kenyang minum. Dikasih lagi pikiran dikasih Imam Bukhari, enggak dipanggil Siti Aisyah, "Ya Aisyah, minum." Imam Bukhari makin leles. Ya Allah. Baik udah baik. Diminum sama Siti Aisyah sampai kenyang. Rasulullah memerintahkan, "Ya Aisyah, minum sampai kenyang." Minum. Selesai minum. Diambil sama Rasulullah, Rasulullah minum. Rasulullah sambil duduk minumnya. Sambil duduk tapi matanya ke Imam Bukhari. Rasulullah tahu hatinya Imam Bukhari. Tahu betul. Gelisah nih orang. Diminum sama Rasulullah. Sekali diambil, enggak jadi. Rasulullah minum lagi. di minum lagi. Sampai tiga kali. Nabi kalau minum itu tiga kali. Tiga kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah tiga kali dikasih sama Imam Bukhari Begitu dilihat Imam Bukhari menyumpah Wallahi saat susu tersebut yang ada di dalam mangkuk Ada awal di tanganku Sampai kembali ke tanganku Tidak berkurang satu tetes pun susu tersebut Melainkan keberkahan dari tangan Nabi Muhammad SAW Enggak berkurang Berkah enggak tangan Nabi? Berkah enggak tangan Nabi? Gimana tangan lu? Ini punya air satu gelas nih, punya keluarga lima, kira-kira habis gak? Mungkin gak habis-habis mungkin, kecuali minumnya dari toron. Betul? Beda tangan kita sama Nabi-tangannya Nabi berkah, diminum sama imam Bukhari S sampai kenyang, sampai celentang. Udah ya Rasulullah, udah. Minum lagi, kata Rasulullah, minum lagi. Enggak ya Rasulullah? Nih, susu udah gak muat di lambung saya, katanya. Sampai kenyang, Imam Bukhari karena keberkahan tangan Nabi Yunus Muhammad. Itu dalilnya dari mana, Bib? Ini kisah, Pak. Ini kisah Nabi Muhammad SAW dari Imam Bukhari. Imam Bukhari yang mengeluarkan firman ini, "Saya baru dengar, makanya ngaji dalam hati saya. Makanya ngaji, ada lagi kalau Bapak bilang." Nabi sama kita salah. Kita ini lebih persis sama kebo. Ayo, kebo tidur nggak? Kita? Kebo makan nggak? Ibu, bapak? Kebo kerja? Kita? Tahu nggak? Apa bedanya kita sama Kita makan, kebo makan. Kita tidur, kebo tidur. Kebo kerja, kita kerja. Yang bedanya di mana? Akal, akal kebo punya akal. Saat dipecut, dia jalan. Tahu, oh ini adalah menyuruh saya jalan. Yang bikin beda, kita mau kebo apa? Sholat. Kita manusia sholat kebo. Jadi, kalau ada istri nggak sholat, istri... Ada suami enggak sholat suami. Anak enggak sholat anak. Selamat datang di dunia keluarga kebo. Ada RT enggak sholat RT. RW enggak sholat RW. Pak lurah enggak sholat lurah. Pak camat enggak sholat camat. Dicabut lu kakak lu, lu. coba kita lihat kebo kita sama sama kebo betul apa enggak? betul apa enggak? ustadz enggak sholat ustadz kiai enggak sholat kiai kualat lu pak polisi enggak sholat polisi enggak ya, rasah lu Semuanya kena, pokoknya ini harimah Ada banser gak sholat banser Ya rasah loh Ada habib gak sholat habib Giliran gua aja habib kenceng banget loh Giliran polisi kebo Banser kebo Giliran habib kebo Kita bersama sama kebo yang bikin kita beda apa? Salat. Yang bikin beda kita tuh salat. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam nyajukin kita nih untuk terus oh. Orang yang nggak salat orang jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang nggak salat orang akan jauh dari kasih sayang Allah, tidak akan mendapatkan pandangan hidayah dari Allah, tidak akan mendapatkan pandangan pujian dari Allah, melainkan Allah hinakan dunia, Allah hinakan akhirat. Nauzubillahi min itu. Mau disamain dari mana kita dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak bisa sama kita menabi. Makanya perayaan Maulid ini terjadi, biar kita sadar diri. Nabi yang megang kunci surga aja masih salat. Elu megang kunci mengsalah aja jarang salat. Kita enggak megang kunci apa-apa, salat enggak mau. Kita nih di akhir zaman banyak umat yang sekarang ini cari keuntungan lewat nabi. Tapi kita enggak pernah memberikan keuntungan, kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mau syafaat Nabi? Sunnah Nabi dijalanin enggak?